gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa ya, di saya akan membagikan preset preset yang terbaru lagi gitu ya. Oke kita langsung aja simak satu persatu PC-nya ya. Oke, okay guys. Lanjut ke episode yang kedua. Oke, okay, lanjut ke episode yang ketiga, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang keempat, guys. Oke, okay, lanjut ke persediaan yang kelima. Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam ya. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7. Oke, lanjut ke presiden ke-8. Oke, lanjut ke presiden ke-9. lanjut ke presiden yang ke-10 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 sini <Tuskati> kamu Oke okay, lanjut ke presiden ke-12 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden ke-12 Oke eh, ke-13 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke belas. <laughs> Oke okay, lanjut ke presiden yang kelima belas. lanjut ke presiden yang ke-16 Oke lanjut ke presiden yang ke-17 Dulu ngatain jedak jeduk jamin sekarang pada make jedak jeduk otm plan. oke okay, lanjut ke presiden yang ke-18 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-19 Oke lanjut ke versi yang kedua 20 Oke guys jadi mungkin segitu udah aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya